serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik kabar spesial bahagia palsinya dari idola kita lesnar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita simak ke kabar pertama ya ada momen spesial nih BTS saat pipinya abang Fatih persahabatia ya, mendapatkan stempel dari Mbah Uti atau Maesa Soimah ternyata kita mendapatkan tentunya BTS ya atau di balik layar saat BBL mendapat kecupan dari Maesa Imah tuh masya Allah <tuh> ini sedikit banget ya ternyata ada cidukannya nih persahabat di balik layar abang Fatih ketika dicium Mbah Uti Soimah tentunya ini luar biasa banget ya kita bahagia sekali Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Momon ini pun di oleh akun Sendal Putih Anuskor Bilar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Inayatin Anuskor Kolbi Anuskor 2128 Mengatakan di kolom komentar Mbak Utin oleh ngomong woh kata youtube bersahabat ya Keras banget tapi si abang mah santui Waduh Masya Allah banget pokoknya abang Fatima emang selalu santui bersahabat ya Kita bahagia sekali Kita selalu bangga kepada idola kesengan kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya persahabat terwengan terbaru juga dari Bunda Lesti dua jam yang lalu memposting foto dengan Abang Fatih, masya Allah, ini sekebanggaan, penyemangat kita semuanya warga Goroha. Dan di postingan ini pun Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat, cinta dan sayang Bunda sepenuhnya untuk Abang Nah, Bismillah, Insyaallah Abang jadi anak soleh, baik ya kasep, amin. Ini tentunya doa yang dipanjatkan oleh Bunda Lesti untuk sang anak ya. Mudah-mudahan doa baiknya Bunda Lesni di Ijabah, kita aminkan bersahabat ya. Tentu di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. Ada komentar dari Om Izhar mengatakan semoga tahun depan udah ada adiknya ya, salehah ya dek, amin, masya Allah banget ya. Om Izhar sudah gak sabar juga nih menantikan adiknya Abang Fatih, masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari Bang Zenzi Renzi Lazuardi ini berkomentar Amin bunda Makasih bunda Aduh sepertinya persahabat ya Bang Zenzi ini Selalu saja membuat kita ketawa ngakak bahagia Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat Ke komentar berikutnya Ada komentar dari Mas Gongli Yang mengatakan sehat-sehat ibu bos Amin Masya Allah banget ya ini doa ada baik yang selalu dipanjatkan, selalu diberikan dari orang-orang yang selalu tulus, mensupport keluarga Leslar. Selanjutnya, bersahabat kita juga mendapatkan kebahagiaan nih dari idola kesayangan kita. Wah, wow, masya Allah, ternyata budaya si kejiornya ini live Instagram bersama suami tercintanya. Siapa nih yang senyum-senyum saat melihat live Instagram gundalas di persahabatnya dan bapak Pastinya warga Konoha dibikin senyum dan happy banget ya Karena idola kesengan kita ini selalu bikin bahagia, selalu bikin happy Idola kesenangan kita emang the best banget Masya Allah Momen ini pun direpost oleh akun Kita simak juga di kalimat komentar Banyak sekali dibanjiri oleh para sahabat Yakni dari akun Hakaniyati mengatakan, Masya Allah sehat-sehat dan bahagia terus kalian ya. Amin. Ini doa nih dari persahabat. Kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya. Ada tanggapan dari akun Instagram, leslar.lia mengatakan, Bukan lagi dah mau buka eh, ditemenin yang manis banget. Katanya tuh, aduh luar biasa banget ya mereka yang manis banget. Bahagia. Dan pastinya selalu bangga Kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya orang sahabat Ada unggahan spesial juga nih dari Bang Boril Bang Boril mengunggah Sebuah postingan foto dan kita Salpon dengan sebuah kalimat yang selalu Mempunyai arti dan makna Luar biasa dari Bang Boril Kata-katanya bijak Sahabat itu seperti bintang Dia memang jarang terlihat Tapi dia selalu ada untuk kita Wow, Masya Allah banget ya Semangat terusnya, kasih Support untuk Bang Boril, semoga selalu sehat dan semoga selalu bisa menjaga idola kesayangan kita. Dan jangan lupa persahabat, malam hari ini saksikan bunda Leslie kejar akan tampil di acara Filsifa Ramadan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat sebagai khas, kembali akan menyuguhkan kejutan bahagia untuk warga Koroha. Jangan lupa persahabat dukung support dan wajib nonton ya malam hari ini. Setelah setelah tarawih kita akan kembali menyaksikan.